Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Lest Lovers dimanapun anda berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV, TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar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 Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat di unggahan terbarunya Toba Boys Wah Masya Allah Ada fotonya Papa B Terpampang nyata di unggota Toba Boys Mudah-mudahan bersahabat ya Idola kesenangan kita Selalu banyak orang-orang yang mendoakan Selalu banyak orang-orang yang tulus mensuport Dan semoga Bapak B selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Bismillah Mudah-mudahan ada kejutan dari Toba Boys Bersama Rizky Bilar Kemudian juga dia kita lihat Di unggahan fanbase Lesson Lovers Hong Kong Yang kembali persahabatnya menegaskan Bahwa yang menggendong BBL Itu adalah Rizky pilar Ini saat uh, dia video yang beredar nih persahabatnya Bersama Bunda Lasi Kejora perhatikan yang menggendong Abang L itu adalah Papa B jadi jangan sampai salah persahabat ya karena yang menggendong Ibel itu adalah Papa B mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar dan semoga idola kesayangan kita ibadah umrohnya berjalan dengan lancar kita lihat juga persahabat ya Kalimat caption yang ditulis oleh Masya Allah, Leslar ini katanya yang pakai jubah hitam Papa Rizky Bilar Tuh persahabat ya Yang memakai jubah hitam Itu adalah rizki Bilar Kita lihat juga persahabat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Agni 07 mengatakan Masya Allah, tuh emak-emak aja mendoakan Leslar loh, Yang lagi ramai mantan fans semangkruti bilar kayak nggak punya hati mudah-mudahan kita semua mendoakan family selalu amin ada juga tanggapan lain dari akun Instagram harlina.com dari satu sehat-sehat family semoga selalu berdoa Allah subhanahu wa ta'ala amin mudah-mudahan semakin banyak doa yang baik diberikan dari orang-orang baik juga yang tulus mencintai Leslaw Family. Kemudian juga berusaha dia terbaru Papa B mengunggah foto BBL, masya Allah, memakai kacamata mirip banget Profesor. Makin lucu makin mengemaskan. Papa B aja menuliskan sebuah kalimat, masya Allah Profesor Fatih kata Papa Bilar hingga komentar pun ya tentunya banyak sekali diantaranya dari Karuben Ruben Onsu ikut menanggapi postingannya Papa Bilar Abang El gemes kata Karuben Onsu masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan semoga selotterahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik bersama idola kesayangan kita dan kita lihat juga ya banyak juga komentar, banyak juga respon yang diberikan. Salah satunya dari pelatih fashion yang ikut berkomentar juga. Bang udah pindah penyakit bini lu ya. Postingannya kalau nggak kepagiannya ke malaman, tapi tenang teten gue jawabin kok. Aduh masya Allah. Vitaminnya ini di jam-jam kunti muncul nih ya Tetap dijabanin oleh para fans Lesnar luar biasa. Semoga tentunya kita semua selalu mendapat kebahagiaan Yang mudah-mudahan bersahabat ya Leslar pun selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya Selalu menantikan, selalu menunggu Kabar-kabar baik dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Tetap stay tune dan pantangin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.